teman santai siang kalian saat ini Bang imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih persahabat ya kita ke kabar pertama kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia nih persahabat dari dedek Lesti dan kakak Bilar semalam persahabat ya ternyata ngomol bareng ya wow di matchnya luar biasa banget persahabat ya digandeng terus nih oleh sang istri Masya Allah luar biasa tentunya pasangan suami istri membuat semakin bahagia fansnya persahabat ya. Tuh, banyak sekali yang minta foto sama Dedek dan Kakak Bilar unggahan ini diposting oleh aku leslar.lovers ada kalimat caption yang dituliskan cidukan kemarin tuh persahabat ya dan kita lihat banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun instagram Mimi Andika Kabay mengatakan keren kemanapun selalu ketemu wow <laughs> iya dong pastinya ya persahabat ya kan sudah menjadi suami istri Pasti kemanapun tetap bersama Dan kita lihat Ada komentar lain diberikan dari akun Eka Lestari 12 Mengatakan, aduh ngetek terus ya bun Jadi pengen DLST ngetik terus nih katanya tuh Dirangkul Tentunya digandeng terus persahabat Ya doakan selalu berbahagia untuk Rumah tangga DLST dan Kakak Rizky Bilar Selanjutnya juga persahabat ya Masya Allah tentunya kita mendapatkan Yang berbahagia juga untuk channel YouTube-nya kakak Bilar ini sudah di posisi ketiga, persahabat. ya sebelumnya di posisi kelima, masya Allah. Tentunya suatu kebanggaan juga untuk kita semua Farah fans ya. Dan kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan, masya Allah, best banget tuh oleh Leslar lovers. Kalimat komentar juga diberikan dari postingan tersebut, yakni dari akun Delvina underscore Leslar, mengatakan Alhamdulillah naik peringkat dulu di posisi kelima. Mak, katanya tuh persahabat ya Tentunya dukung terus karya-karya dari idola kita Mudah-mudahan selalu bisa menduduki puncak Dan selalu nomor satu Amin ya robbal alamin Selanjutnya Kita lihat persahabat Ada unggahan dari Teh Oca nih Ini mengunggah sebuah momen spesial banget ya Ketika di momen acara rasa Rasyakuran pernikahan Tentunya foto bersama dedek dan kakak dan ada Ivan Gunawan juga tuh, Mereka sangat bahagia ya Dan kita lihat ada doa juga nih Yang tentunya dituliskan oleh Ocha Lewat kalimat caption Bahagia selalu ya Leslar kesayangan Slit ketiga semoga kita juga bahagia selalu ya Neva Ivan Gunawan Masya Allah bersahabat ya Kita lihat ke slit berikutnya Tentunya T.O.C bersama Ivan Gunawan Mudah-mudahan berbahagia juga untuk mereka Dan kita selalu doakan yang terbaik Untuk orang-orang terdekat dari Lesti dan Rizky Bilar Dan kita lihat juga persahabat ya Selanjutnya juga T.O.C mengunggah sebuah postingan nih Satu jam yang lalu yang mana mengunggah momen ketika nyanyi di acara pernikahan dede dan kakak Bilar Ada cerita dari Teh Oca Persahabat yang kita lihat dari caption yang dituliskan Akhirnya ya dek ingat beberapa bulan lalu kita glamping terus sampai subuh Semoga bahagia selalu dan Alhamdulillah Janji aku nyanyi buat kalian bisa terpenuhi Ini semua dadakan Gak pakai latihan dan lain-lain Terus lihat kakak nangis Aku juga nahan haru jadinya Rizky Bilar Jodoh Rezeki itu memang hanya Allah yang ngatur bersahabat ya Dan tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Dedek dan kakak Billar, persahabat yang mudah-mudahan berbahagia selalu. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan kita lihat dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan dan komentar nih dari Leslar lovers yang sangat positif, persahabat ya. yakni dari akun Sinta Enidar mengatakan, Teteh terima kasih sudah sayang sama Leslar, Masya Allah persahabat ya luar biasa orang-orang hebat. Seperti Diva, pop Indonesia, teh Ocha pun selalu mendukung dan support untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Kita patut bangga dan bersyukur, Pak Sahabat. Ya, mudah-mudahan seluruh banyak orang-orang baik mendoakan Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar selanjutnya. Ada sebuah bunga terbaru dari Dedek Lesti, nih. Vitamin bahagia, lewat jalur endor juga, nih, Pak Sabat, ya. Wow, nampak banget, nih, jerawat pengantin, ya. Kayaknya, nih, habis diseruduk kakak, pilar nih, sampai jerawat nongol di jidat Dedek Lesti, nih, Masya Allah. <gayanya> Kita doakan selalu mudah-mudahan sehat, persahabat ya, dan kita dengar nih Tentunya Dede Alasti lagi Tentunya promoin, Pak Sahabat, ya Ini tuh buat aku dan Kakak Bilar wajib banget dibawa kemana-mana Tuh, persahabat ya, wajib banget sama Kakak Bilar, ya, cie Yang selalu barengan terus tiap hari <laughs> Bikin iri para jomblo Januwa sahabat Ya doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan bahagia Untuk Dede Lasli Dan kakak Rizky bilang Kita masih menunggu kejutan Dan kabar baik selanjutnya Mudah-mudahan ada Vitamin manjanis Yang hari ini Tetap stay tune Dan tontonin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Selanjutnya